kisah sahabat Nuaiman dan orang buta. Suatu hari lewat di depan sahabat Nuaiman orang yang buta bernama Abu Miswar. Dia meminta tolong kepadanya untuk menunjukkan tempat kencing atau kamar mandi atau WC lah. Dengan laga orang baik, orang polos Nuaiman pun menuntun si orang buta itu ke dalam masjid. Bukannya diantar ke dalam WC, malah diantar ke dalam masjid. Kemudian katanya, wes Pak, silakan kencing di sini, ini bebas, WC-nya gratis. <tuh> Abu Miswar yang buta ini nggak lama, baru saja mau berjongkok dan siap-siap cur, siap-siap kencing. Saat itu tiba-tiba orang-orang di masjid langsung meneriakinya, hehehehe abu miswar kamu ini ada di dalam masjid bukan di WC bukan di kamar mandi bukan main marahnya si abu miswar yang buta ini dia kemudian bertanya siapa tadi yang menuntunku kurang asem tanyanya kepada orang-orang lalu ada yang menjawab Oh yang menuntunmu itu tadi Nu'aiman dan Abu Miswar pun bersumpah akan menghajar Nu'aiman dengan tongkatnya Bila bertemu dengan lelaki yang menggodanya itu Sungguh sangat usil orang yang bernama Nu'aiman ini Mendengar ancaman Abu Miswar sang buta itu Nu'aiman justru pada lain kesempatan di lain hari Sengaja datang menghampiri si buta itu. Dengan mengubah suaranya berbeda dengan yang kemarin Dia membisiki korban keusilannya itu saya dengar kamu mencari Mu'ayman Pak Abu Miswar Sekarang ini dia ada di masjid sedang sholat Apakah mau saya antar Wah pucuk dicinta ulam pun digoreng Merasa bakal bisa melampiaskan dendamnya Dia berkata wah kesempatan Ya ya bawa aku kepadanya Wah saya mempunyai dendam kepadanya ini. Dia mempermalukanku biar aku hajar dengan tongkatku ini. Begitulah Abu Miswar pun seperti kerbau dicocok hidung, dituntun Nuaiman lagi menuju ke arah mihrab masjid, di mana di sana ada sahabat besar Utsman bin Affan sedang salat, sedang bersembahyang. Begitu sampai di dekat sahabat Utsman, Nuaiman pun berbisik, "Itu Nuaiman, ini ini. di depan Anda pas nih, Nuaiman." Persis. Singkat saja. Tanpa pikir panjang Abu Miswar pun menghantamkan tongkatnya ke punggung sahabat Usman bin Affan. Karuan saja orang-orang di masjid ramai-ramai berteriak. "Eh hey Abu Miswar kenapa kau memukuli amirul mu'minin Usman bin Affan. Abu Miswar kaget lagi setengah mati. Dan lalu ia berkata kok salah lagi siapa yang menuntunku tadi. Kata orang yang ada di dekatnya siapa lagi kalau bukan Maiman. Oh Allah, Sialan! Kata Bumi lemas. Kapok sudah aku melawan orang itu. Kalah terus, kalah terus. Nasib, nasib. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan kita semua. Wallahu a'lam